Oke, okay, hampir kita lupa kirim ini ya Ingat sudah tengah malam Ya, uh, Format ini ya, format ini adalah format penilaian Yang di dalamnya ini sudah ditaruh rumus ya Jadi dia akan otomatis berganti uh, Jadi yang akan diganti adalah Ini Persentasinya aja Persentasinya ada dua yang perlu diganti ya dan rumusnya. Ya. Contohnya nih. Ini kan di sini 15. Nah, kita kasih presensi 15%. Kita enggak tahu dosen-dosen berapa persen. Presentasi berapa persen, pokoknya sesuailah. Nah, abis ininya diganti, ya. Ininya lagi. Ya, di sini untuk presensi kan ini nilainya. Nilainya. Di sini kan sesuai nih, 15%. Di sini kita lihat ini 15%. Tapi kalau di sini 20 berarti di sini pun juga harus 20. Berarti kita harus rubah. Gitu. Tapi kalau tergantung sesuai dengan presentasi do yang diberikan oleh dosen. Ya, kalau ini sudah dirubah, di enter. Ah, di enter. Habis di enter, ini di drag. Di sini di drag. Drag ke bawah. Terus lepas. Udah, nanti dia otomatis. Nah, begitu juga yang di sini. Di sini juga begitu. Ini kalau persennya ini berubah, kasih rubah rumus ya Persennya enter. Di sini juga berapa. Ini enter. Mesti sama rumus-rumusnya. Ya? Hanya itu aja yang paling dirubah. Dua kali rubah aja. Setelah itu enggak. Contohnya kalau misalnya dia 16 kali pertemuan. Nah, oh. Oh ya, untuk isi presensi berbeda dengan isi nilai-nilai ini ya. Presensi di, diisi banyaknya pertemuan. Jadi jangan langsung ditulis puluh, sembilan 90, enggak. Tapi banyaknya pertemuan. Berapa pertemuan mereka gitu. Nah, kalau misalnya mereka uh, hadir hadir 16 kali pertemuan, standar kan 16 kali pertemuan. Hadir 16 kali, enggak pernah absen, ya 16 kali, nilainya pasti sesuai dengan persentase yang diberikan terus kalau mereka presentasi atau tugas atau keaktifan terserah ya kalau ini diisi tergantung dari dosen nah tapi karena disini kita uh, gue pakai presentasi juga ya gue pakai presentasi dan nilai 100 nah, berarti 100 dia akan otomatis ini juga berubah otomatis nanti ini yang merah ini pun juga berubah nanti terus kalau misalnya UTS dia juga 100, 100, UAS juga 100, nah, etika berapa etika 100 ya sudah hasilnya segini 4. Kalau, kalau misalnya dia jarang hadir 15. Uh, jarang hadir 10 kali ya, nah, 10. 10. Terus nilainya juga 70. Presentasi UTS-nya 71. Ya, terus habis itu UAS-nya 50. Ya, etikanya nggak bagus 40 ya udah nilainya ini gitu bobotnya ini ininya ini juga jadi gitu aja yang perlu dirubah ini dan rumusnya begitu juga kalau bisa rumusnya dirubah semua langsung drag ke bawah drag ke bawah drag ke bawah drag ke bawah tapi yang warna kuning aja yang ini jangan di yang di kotak Oke okay? hanya itu dan juga pasti ini dirubah ini ada tanah saya si ada saya si ada tanda tangan gue kayaknya gue hapus aja dulu ya ah saya pengampunya situ tanda tangan Oke, okay, hanya itu aja ya. Kalau misalnya ada kesulitan, uh, nanti sampaikan ke gua lagi. Ini gua hapus ya, semuanya. Oke, okay, thank you.